serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dan kabar baik dari Leslar tentunya baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini ada momen yang sangat membahagiakan persahabat, ya ini juga momen yang penuh haru ada memoris saat Papa Bilar dan Bunda Lesi Gejora menggelar acara lamaran yang diadakan pada tanggal 13 Juni 2021 yang lalu bersahabat ya tahun lalu, nggak kerasa banget sudah satu tahun bersahabat ya saat momen acara lamaran Bunda Lesi Gejora, tepat di tanggal 13 Juni dan hari ini tepat juga di tanggal 13 Juni Masya Allah Mudah-mudahan langgeng terus untuk rumah tangga Leslar dan mudah-mudahan selalu bahagia dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Momen ini pun persahabat di-repost oleh akun Instagram Leslar C. Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini 13 Juni 2021 The Best Memories for you, Masya Allah, luar biasa banget ya. Mudah-mudahan dukungan juga semakin banyak nih dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kita Di postingan ini pun tanggapan banyak sekali diberikan, tentu tanggapan yang positif Dari akun Instagram, Santi8171 mengatakan Masya Allah tabarakallah, semoga Allah menjaga rumah tangga kalian hingga ke jannah-Nya Allah dan diberikan keturunan yang soleh, soleha, dan rezeki yang berlimpah, dan dijauhkan dari orang-orang yang berbuat tidak baik. Amin. Ini juga doa yang tulus diberikan persahabat untuk Leslar. Berikutnya juga persahabat ya, komentar lain diberikan dari akun Instagram. Sumiati, 2172, mengatakan, "Hari dimana deg-degan takut acaranya ada halangan, gimana gitu." Waktu terasa lama banget nunggu, dan alhamdulillah sekarang bukan mereka aja. Kita pun bahagia, masya Allah luar biasa banget ya. Kita sebagai fans sejati selalu mensupport dengan baik, selalu mendukung, selalu mendoakan untuk Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya juga persahabat, disimak di kalimat komentar diberikan dari Cicik Skormumun. Masya Allah, momen terbaper saat dedek turun tangga. Dengan iringan lagu terlena yang bikin mewek, plus lihat Bilar berkaca-kaca. Inilah persahabat ya, momen yang sangat baper di acara lamaran Lesti dan Bilar. Mudah-mudahan persahabat ya, idola kesengan kita selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Kemudian, persahabat, ada kabar terbaru juga yang kita dapatkan siang ini dari Gilang Dirga di laman akun Instagram pribadinya satu jam yang lalu nih mengunggah foto bareng Lesti dan Rizky Bilar serta Abang Fatih, persahabat ya Ini momen ketika Leslar berkunjung bersilaturahmi sekaligus nengokin baby Gin Wow, Masya Allah banget ya, tentu ini momen yang sangat membahagiakan sekali luar biasa dan kita simak persahabat ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Gilang Dirga thanks for coming Abang L bunda dan papa tungguin babykin udah bisa keluar rumah nanti kita play that ya shift left to see wa Gilang diomelin Abang L karena pernah integrasi bundanya sampai nangis wow ini sih lucu dan cute banget ya hingga komentar pun diberikan oleh Rizky Bilar nih persahabat ya papa Bilar ikut berkomentar Nanti kita ke ruang interogasi lagi ya Pas abang giginya udah tumbuh semua Tuh persahabat Sepertinya bakal ada part kedua nih Podcastnya abang Fatih bersama Gilang Dirga Pasti ini bakal pecah banget Akan memecahkan rekor baru lagi Masya banget ya apalagi Abang L ini sudah dijuluki anak ajaib Dan tentunya sebagai tamu podcast Atau bintang tamu di podcast termudian nih persahabat ya sedunia luar biasa banget nih idola keserangan kita selalu menjadi kebanggaan. Berikutnya juga persahabat ya coba kita intip fashionnya Abang Fatih saat di podcastnya Gilang Dirga ini baju yang dipakai Dior, mereknya persahabat, dibanderol enam rupiah luar biasa baju kaosnya aja nih hampir 4 juta harganya Wow, Barokah selalu ya untuk Abang Fatih, rezekinya selancar, amin Kemudian persahabat disimak juga Ada kabar dari Pak Ferry ya Di Antv, bakal ada acara atau film terbaru sinetron Aku Titipkan Cinta Pemainnya itu adalah Reski Aditya dan Kak Ciki, Citra Kirana persahabat Kita simak juga nih ada kalimat info yang dituliskan oleh Pak Ferry Bismillah, semoga yang terbaik, segera aku titipkan cinta hanya di ANTV, nonton ya teman-teman. Ini juga mendapatkan tanggapan dari Dede Prawira. Bang Dede mengatakan sukses, rating, rating katanya tuh. Wow, mudah-mudahan ya. Sukses acaranya Filmnya juga Episodenya lancar Dan tentunya lama juga Episodenya amin Mudah-mudahan juga nih Kita doakan Semoga Ada film terbaru Dari Lesler juga nih Persahabat Berharap banget Doakan yang terbaik saja Semoga ada kejutan Dari Vaferi Dan Antv Untuk Lesti Dan Rizky Bilar dan selanjutnya, persahabat, kita simak juga ada info. Untuk sore nanti bakal ada acara Poles, Kepoin Lesti, jam 5 sore di aplikasi video.com. Jangan sampai lupa, persahabat, untuk selalu mendukung acara-acara Lesti, ini, persahabat, ya salah satunya Kepoin Lesti, yang akan tayang sore hari ini, jam 5 di aplikasi video, tayangnya setiap hari Senin, dan hari Kamis. Jangan sampai lupa untuk selalu mensupport, dan selalu mendukung acaranya Lesti Kejora maupun Rizky bila kita masih menunggu kabar baik dan pastinya kabar terbaru cedukan bahagia vitamin yang akan diberikan oleh tim dan idola kesengan kita langsung jangan kemana-mana persahabat, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya